Ini Tanda wow. tangan perjanjian antara pihak perusahaan dan masyarakat pendemo dihadiri oleh Ya, perusahaan Bapak Haikal dari masyarakat Bapak Taufik saksikan oleh para penegak hukum dan pemerintah setempat, bapak camat. Siapa? Bapak camat naikkan bapak camat. Ya. Ngancap ngancap. Ah nggak, enggak. enggak, Apa sih ngancap? Nerucum. Mereka? Apa Apa kau nanti? Tak apa, money tadi? Eh, dua eh, dua Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama yang nick tiga dua 23 tiga, dua tiga, tiga, tiga, jabatan tinggal dengan ini menyampaikan akan melakukan penyontohan aktivitas PT RNK sebelum izin dari PTSP dikeluarkan atau rekomendasi. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih yang membuat pernyataan M. Haincho. Ya. semua, loh. Saksi-saksi, tanda saksi, tangan ya Pajaman, tanda tangan, pajaman Tanda tangan, pajaman Pemerintah tempat Turun ke pajaman Ini namanya panas Singgul Tanda tangan perjanjian antara pihak perusahaan dan masyarakat pendemo dihadiri ya, oleh pihak perusahaan Bapak Haikal, perusahaan Bapak Haikal dari masyarakat Bapak Taufik, saksikan oleh para penegak hukum dan pemerintah setempat Bapak Camat ayo memang lawan aja kalau enggak enggak apa sih ngancapnya Nyerucu apa tadi Eh, itu Wardi, Biar tahu kalau satu. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama yang Haikal nik 327101 23 maju 23 03 0015 Jabatan Legal, dengan ini menyampaikan akan melakukan penyontokan aktivitas PT RNK sebelum izin dari PT SP dikeluarkan atau rekomendasi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih yang membuat pernyataan MHK Legal. Ya, ya. Ya kasihan. Coba parti loh. Saksi-saksi pemeriksaan, -saksi, pemeriksaan, tangan ya? pemeriksaan, tanda tangan pemeriksaan, pemeriksaan, Tanda tangan pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan,